oke teman-teman kembali lagi bersama saya Agung Jangerda 21 tentunya channel kesayangan kalian semua oke langsung tanpa basa basi ke topik pembahasannya jadi kali ini aku akan bahas seputar kata bocil ya bocil hal yang harus kalian hindari atau kalian jangan lakukan kalau nggak mau dipanggil bocil apa aja itu Ya, yang pertama ketika kalian salah Jangan menyalahkan orang lain Itu kesalahan kalian Dan kalian menyalahkan orang lain Wah itu namanya kalian masih bocil Tanda-tanda kalian masih bocil Kemudian Tanda-tanda kalian ketika masih berpikiran seperti bocil Yakni Gengsi Ya gengsi Kalian merasa gengsi Entah itu gengsi dengan temen, ataupun lingkungan. Misalnya lingkungan. Uh, Teman-teman kalian, misalnya berpakaian bagus, terus kalian, wah, gengsi banget aku. Dia aja bagus, masa aku enggak, kan? Gitu. Itu tanda kalian masih bocil. Masih gengsian. Kalian itu masih gede rasa gengsiannya itu. Lalu tanda-tanda berikutnya yang masih seputar bocil yakni ketika melihat atau membaca sebuah berita maupun di TV ya kalau di TV ya sudah pasti benar ya kadangnya maksudnya berita di HP di sosmed sekarang kan zaman sosmed kalian langsung percaya gitu aja yang namanya berita di sosmed kalian tidak mencarinya sumber-sumbernya itu dulu apakah benar apakah enggak kalian langsung menelangnya mentah-mentah itu tanda kalian masih bocil kemudian tanda kamu masih bocil yakni kamu masih aja enggak mau ngalah ya kamu tuh enggak mau ngalahan orangnya itu ngotot gitu biasanya bocil gitu kalau berdebat itu aduh ngeyel orang dewasa mah gak, gak suka ngeyel-ngeyel ya gitu oke mungkin cukup itu aja seputar perbocilan kita kali ini udah jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa di channel kesayangan kalian semuanya